SDN Banjarwangi siswa-siswina 126 bang tolong minta bantuannya ke pihak bupati untuk menindaklanjuti akan musim hujan Tolong secepatnya diperbaiki SD Banjarwangi Kampung Banjaran, Desa Banjarungin, Kecamatan Salopabang, Bang Bloody Boy